Oke Pak, kembali kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video singkat tentang di mana lokasi save game pada game emulator PS3 ya Jadi mungkin kalau kalian misalnya mau ngambil save dari internet dan kalian pengen simpan di emulator kalian Tanpa kalian harus namatin misalnya save-nya yang udah new game plus atau mungkin yang udah tamat gitu Jadi kalian nggak harus ngulang Nah sebenarnya untuk lokasinya kalian bisa uh, buka aja untuk di folder dari emulator kalian gitu ya Emulator kalian misalnya rpcs3 dan tinggal kalian buka aja untuk foldernya dan ketika kalian cari folder yang namanya dev anda HDD 0 gitu ya atau mungkin hard disk 0 gitu dan sini tinggal kalian klik aja untuk yang home gitu ya, tapi bukan yang save data ya karena yang save data ini bukan uh, save gitu tinggal kalian klik aja yang home dan tinggal kalian uh, klik aja biasanya yang 00001 uh, gitu ya dan nggak tahu juga sih bakal jadi ada berapa folder tapi untuk saya cuma ada satu dan tinggal kalian klik aja untuk yang save data nah di sini untuk yang save data tinggal kalian uh, pastiin aja tuh tinggal kalian pasangin aja gitu ya di sini dan di sini nggak nggak ngaruh sih ya gamenya Apakah misalnya amgs4 uh, kalian harus bikin lagi folder mgs4 kayaknya nggak juga tapi di sini ada kode dari regionnya misalnya di sini NPB adalah untuk uh, personal 5 gitu dan sini ada slotnya adalah slot ke-1 dan slot ke-16 gitu dan ya udah gitu doang sih untuk uh, videonya dan jadi lokasinya uh, di rpcs 3 dev HDD 0 Home 00001, uh, nggak tahu udah berapa kosongnya, cuman uh, ujungnya adalah satu. Terus kalian save data dan jangan kalian pilih yang uh, save data yang di dev HDD 0 karena ya nggak akan muncul gitu dan nggak akan ada juga. Tapi jujur sih menurut saya lebih gampang untuk Neo X atau Yuzu karena begitu diklik kanan kalian bisa langsung. Uh, Klik kanan, terus kalian bisa save uh, save folder atau save file gitu ya. Tinggal kalian klik aja dan itu nanti bakal otomatis ke save filenya di mana. Jadi kalian bisa langsung copy ke situ atau mungkin hapus ya untuk save filenya langsung uh, dengan beberapa kali klik. Kalau di sini untuk HP 3 uh, ya lumayan banyak sih. Ya. Mungkin ada sekitar sepuluh. 10 kali klik atau ya nggak tahu juga sih saya nggak ngitung ya untuk berapa kali kliknya cuman yang saya rasakan lebih banyak dan lebih ribet gitu ya dibanding Yuzu atau Ryujin X dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan terima kasih bye bye